Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel serba online ya teman-teman Oke di video kali ini Saya akan memberikan video ketika perjalanan kami di Cianjur ya Kami melakukan perjalanan ke Cianjur untuk berlibur yaitu di wisata Jangari ya guys Wisata Jangari terletak di kota Cianjur yaitu tepatnya di Kecamatan Mandikulon Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Atau 17 km dari kota Cianjur Oke, kali ini saya akan membahas warna wisata Danau Janghari ya guys Oke, apa saja yang bisa kamu lakukan di wisata Tirta Janghari? Di wisata Tirta Janghari bisa kamu temukan banyak geramba milik nelayan Ikan air tawar di Jangari cepat besar dan jika dimakan tidak berbau lumpur. Ikan bermodernya di Jangari adalah ikan mas. jadi kamu bisa menyalurkan hobi memancing di Jangari. Kamu juga bisa melihat ikan-ikan berenang bebas karena air di situ Jangari sangat cernih. Kamu juga bisa mengelilingi situ dengan menggunakan perahu yang disewakan oleh nelayan setempat. Seperti saya ini ya guys ini menyewa perahu untuk bolak-balik dari pinggir ke tengah danau ya guys tepatnya ke warna wisata rumah kelinci kemudian langsung ke rumah makan di tengah danau oke sebelum naik perahu kamu akan melihat banyak warung-warung yang menyediakan alat pancing plus umpannya daya tarik wisata Tirta tajang makin bertambah karena biasanya pada hari libur atau hari besar, sering diadakan atraksi-atraksi kesenian tradisional maupun modern seperti cewek atau dangdut. Oke, sangat menarik bukan ya? Oke, selanjutnya yang menarik dari wisata Tirta Jangari adalah warung makan apungnya yang terletak di tengah danau. Jadi, kalau ingin ke warung apung, kamu harus naik perahu. Oke, okay, kami sekeluarga menyewa satu perahu sebesar 120.000 ribu untuk bolak-balik ya guys Ada sekitar 6 orang Di tengah-tengah danau terdapat tujuh warung makan apung dengan macam menu ikan bakar Nasi liwet, es kelapa muda yang menyegarkan dahaga Jadi kamu bisa menikmati sajian kuliner warung sambil menikmati pemandangan itu Pemandangan yang indah ini bisa jadi pengalaman rekreasi yang seru dan asik karena bisa menikmati kuliner ikan bakar khas situ Jangari di tengah danau. Oke bagi pengunjung yang belum mahir berenang disarankan agar tidak berenang karena di sini kedalamannya bisa mencapai 100 meter dan itu belum termasuk lumpur di dasar situ Oke, di sini juga ada kayak semacam terumbu karang di pinggir-pinggir danau. Wah, sangat indah ya, guys. Oke, di video ini kita menuju ke Pulau Kelinci nih. Pulau Kelinci juga terletak di tengah-tengah danau. Jadi di sekelilingnya danau dan ada pulau namanya pulau kelinci tapi ada penghuninya juga nah ini sebentar lagi kita akan mencapai di pulau kelinci guys eh, sini sayang sekali ya guys, Kay kayaknya kurang perhatian dari pemerintah Cianjur kalau bisa diperhatiin lagi ini wisata sangat bagus guys gunung-gunung di sampingnya sangat indah dan bahkan gunung perahu yang terletak di Bandung itu terlihat dari sini jadi ini benar-benar dikelilingi gunung-gunung yang tinggi dan di tengah tengahnya berisi air tapi yang sangat luas nah ini kita udah sampai di pulau kelinci Udah naik ke atas, oh, tuh lihat gunung-gunungnya sangat bagus. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga terhibur. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, guys. Terima kasih.